Ku sakit, aku larang, ku bicara tak pernah kau dengar, kau selalu salahkan ku, kau merasa kau yang paling benar. Aku sakit ya, aku larang Ku bicara tak pernah kau dengar Kau selalu usalahkan ku. Kau merasa kau yang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 egoismu bisa membunuhku tapi ku bertahan karena ku percaya apa mungkin kamu terlalu dampingiku atau mungkin